yang ditakutkan juga yaitu iritasi di kulit kita, terutama yang berbahan dasar dari semi rambut oke okay ya teman-teman itu tips dari saya, kalau kalian masih ragu-ragu, mending pakai tato temporari saja, dan kalau kalian pengen berwira swasta atau kerja di dunia proyek kalian bisa memilih tato permanen, oke okay, next ada tip-tip lain jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan klik loncengnya ya biar tahu ada tip-tip menarik dari saya oke ya thank you salam sejahtera, jumpa lagi ya dengan ramadan dan ken oke pada kesempatan ini saya mau kasih tip ketika kita ada dua pilihan untuk memilih gambar tato. Memang, perkembangan dunia model banyak hal yang harus kita ikuti, mengikuti perkembangan zamannya. Seperti tato pun juga demikian. Dulu kita punya tato saja, takut untuk diperlihatkan, dan tato sekarang sudah tidak dianggap tabu lagi. Oke, kita kembali ke pembahasan ya, untuk memilih tato permanen atau temporari Ya, kawan-kawan. Sekarang kita bahas dari tato permanen dulu. Untuk yang minat tato permanen, kita harus berpikir yang matang-matang dahulu sebelum membuatnya, karena tato permanen itu nempel terus di kulit selamanya. Memang sih bisa dihilangkan dengan bantuan laser, namun biayanya juga tidak murah. Juga efek dari laser itu pasti ada. Sedangkan kalau kita punya tato permanen, pasti ada yang memandang sebelah mata. Perutanan dalam dunia pekerjaan, tapi jangan berketir hati dulu. Itu khusus pekerjaan instansi pemerintah, mall, pertokoan, dan lain-lain. Tapi ada pekerjaan loh yang khusus buat kita, yaitu di dunia proyek seperti migas, konstruksi, PLTU, geothermal. Itu tidak memandang satu kita. Tapi yang dia cari hanya skill kita. Kalau kita tidak mempunyai skill yang handal, mending kita berwira swasta. Mungkin suatu saat asal berusaha dan doa pasti sukses. Tapi jangan doa saja, harus juga berusaha ya. Sedangkan untuk tato temporary itu aman-aman saja. Kita mau bekerja di mana-mana bisa, asal tidak malas. Karena temporary tato bisa hilang sendiri dalam beberapa pekan saja cuma ada yang ditakutkan yaitu iritasi di kulit terutama yang berbahan dasar dari semi rambut oke okay ya teman-teman itu saja tips dari saya kalau kalian masih ragu-ragu mending -ragu, pakai tato temporer saja dan kalau kalian pengen berwira swasta atau kerja di dunia project kalian bisa, bisa memilih tato permanen oke okay ya Like ada titip lain, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan klik loncengnya biar tahu ada titip menarik dari saya. Oke, okay, thank you.